Welcome school fans Bali Wonggo Kipadila dan hari ini kita main ke Gor Pacific Surabaya di mana Of course, kita akan liput lagi Indonesia Patriots muda Hari ini lawannya mereka berat Lawannya tim profesional Yaitu Elang Pasifik Surabaya Jadi pengalaman yang bagus sih Untuk mereka sih Tapi tadi awal-awal Game ini mereka agak nervous Kayaknya dan juga masih agak takut-takut Tapi setelah itu Udah oke okay banget sih Setelah quarter 2, quarter 3, quarter 4 Apalagi Kosim My God, man This guy is on fire, man Gue gak ada obat banget sih Apalagi babak bawah kedua 3 point 3 three dia hari satu yang step back Tadi depannya Chris Burns. Ugh, that was really nice, man You guys to have to check that one out And of course, ada Jalu Jalu juga hari ini oke okay sih, uh, dia masih transisi main ke posisi satu dan posisi dua itu bener posisi yang jauh banget dari untuk dia biasanya, tapi eh hey, he's getting better each day, dan juga hustle luar biasa Jadi badannya udah kuat banget sih, udah badannya pemain-pemain profesional juga, sekarang ini jalu and of course ada pemain nomor 8, yang gue lupa terus namanya siapa, itu jersey nomor 8 juga not bad sih hari ini, mainnya untuk Indonesia Patriots muda um, ya yeah, main pengalaman bagus, apalagi untuk big mannya mereka juga, Arthur dan juga Duta, tadi tadi main dikit doang, gue gak tahu tapi dia kenapa, emm um, Ya, yeah, mereka harus jaga morakinjong <laughs> itu gede banget sih uh, pengalaman yang bagus physicalitynya dan juga nanti mempersiapkan mereka kedepannya kalau ikut level internasional dan kita main yang setinggi itu mereka udah punya pengalaman dan juga udah siap so that was a great experience for them sedangkan dari Pacific of course uh, nomor dua tiga Wijaya sawah gila sih nembaknya nggak ada obat sih Aven juga bagus nomor 14 uh, nomor 3, Frederico I like his game a lot man I like his game I think itu salah satu pemain point guard yang mungkin akan bagus juga nantinya di IBL But yeah, gak apa panjang lebar Ini HLSC menurut gue lumayan seru Jadi pastikan kalian support channel ini Karena HLSC cuma ada di sini guys eksklusif. Kita sih uh, hanya ada di channel gue aja Jadi pastikan kalian kasih komen juga Dan kasih support juga kepada kedua tim ini And once again, thank you guys for watching Jangan untuk like, jangan untuk comment, and enjoy the HLSC Anjir, mau main eh, di game ini matilah Ini siapa yang mau jaga ini Я тебе keluar boleh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 kita baru tadi selesai meliput dengan antara elang pasifik melawan Indonesia Patriots muda dan sekarang sebelah gua sudah ada salah satu pemain yang dimatiin lampunya satu pemain yang paling tinggi di Indonesia Patriots ada namanya Arthur Fadel Putra. Yeah. <tuh>, Arthur apa kabar? baik oh, baik sehat, ya? sehat? sehat? Yeah. so far pengalamannya gimana ikut Indonesia Patriots muda? Yeah. It's amazing lah, bisa ikut di sini dari yang masih SMA kan, hmm. sama senior-senior bisa belajar banyak. Oh iya, dia masih umurnya 17 tahun ya? Iya. Kamu tingginya berapa? 200. Pas. Dua, 200 pas? Iya. Kamu dari Jogja? Dari Jogja. Sekolahnya namanya? SMA Olifan. oke. Oh, okay. Kamu main basket berapa lama? Dari umur 10, cuman oh. kalau fokusnya baru dari umur 15-16. Oke, okay. dan <laughs> kamu ini... Uh, tadi, punya pengalaman menjaga pemain aslinya elang pasifnya yang gede banget, namanya Morakinyo. Tadi, bagaimana pengalaman kamu jaga dia? Um, ya, senang sih bisa jaga pemain besar gitu, bisa belajar hmm. banyak cara jaga-jaga pemain besar, terus... Ya, bakal lebih berusaha lagi kedepannya buat jaga pemain yang lebih besar lagi Kamu kayak lebih harus makan lebih banyak ya? <laughs> <laughs> iya, lah Kalo kamu kan udah dilatih sama Coach Budu juga yeah. Beberapa minggu terakhir, mungkin beberapa bulan terakhir ini mm -hmm. Kalo dari dia, masukan untuk kamu apa? Em, um, anu sih Saya kan juga dipindah posisi kan mm -hmm. Jadi 4-3 gitu Jadi banyak latihan shooting aja Sama latihan dribble, post play juga Pokok semua harus bisa posisi lah Kalo kamu ada idola nggak di IBL? idola ada siapa? pemain asing nih siapa aja? lokal oh. boleh, asing Kalo boleh kalau lokal si Kaleb wah oh, kamu mainnya harus ke dia bet. itu yeah. dia posisi tiga tuh main ya, harus pinter lah harus pinter <laughs> sih yeah. tapi so far kamu transisi kan biasanya pasti lah kalau di SMA setinggi lo mainnya center lah ya gak yeah. mungkin enggak lah ya so far transisi main ke posisi tiga sama empat kamu kesulitan gak? Enggak? Oh, enggak sih karena hmm. emang dari awal sama orang tua udah diajarin posisi hmm. tiga, empat juga orang juga, tua tiga. kamu main basket juga? iya orang tua dulu main basket wah Pemain profesional kah? Uh, enggak sih cuma uh -uh. sampai ponjok aja doang. Sampai ponjok yeah. ya. Terima kasih lo orang tuanya udah diajarin nih biar main enggak big man. Mbak <laughs> <laughs> Arthur sukses selalu. siap ko. Terima kasih banyak. Ini salah satu pemain yang gue juga excited banget. Ini bisa nembak, bisa lari dribble, main steal gue lihat. Yeah. Jadi gue bener excited, so good lah ya. Yeah, Dan semoga thank you, thank you. masuk tim inti nanti. Amin. Amin. Uh, the young guys they fought hard. You can tell they're like well drilled. The way they run the offense is real fluid. Um, they're good at penetrating and kicking. One guy, I think, number 20, killing it with the three-pointers. I was telling my guys they're getting cooked. So, yeah, the, the guys did a really good job. Anything stood out, though, to you about that team? Um, just how well they run their systems. Mm -hmm. You can tell that they've, they've really been working out and they're smooth with, with what they run, which is impressive.